Oke, di sini kita akan ramal tentang kesehatan, keuangan, karir, pekerjaan dan hubungan asmara serta angka keberuntungan yang didapatkan oleh seorang Aquarius di bulan Mei tahun 2020. Namun sebelum kita ke ramalannya, saya berdasarkan terlebih dahulu bahwasannya ramalan ini bersifat umum dan tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi. Dan satu lagi, di sini saya informasikan, di sini kita mengalakan penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang terkena imbasnya terhadap lockdown di berdaerah dan donasinya melalui rekening di bawah ini oke untuk mempersingkat waktu langsung saja kita akan mengambil kartu kesehatan kepada seorang Aquarius di bulan Mei tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil kartu Kartu keuangan seorang Aquarius di bulan Mei secara umumnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir ataupun pekerjaan bisnis usaha seorang Aquarius di bulan Mei tahun 2020 secara umumnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Aquarius di bulan Mei Secara umumnya, oke. Setelah itu, kita akan mengambil kartu support ataupun energi yang didapatkan oleh seorang Aquarius di bulan Mei tahun yes. 2020 Per kategorinya, baik di sini, pertama akan kita mengambil kartu kesimpulan ataupun support energi kepada seorang Aquarius tentang kesehatan. Selanjutnya kita akan mengambil kartu support ataupun energi yang dapatkan oleh seorang Aquarius di dalam kategori karir pekerjaan dan bisnis Selanjutnya kita akan mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Aquarius di kategori hubungan asmara Dan selanjutnya kita akan mengambil kartu kesimpulan atau yang memperjelas suatu ramalan terhadap Aquarius secara umumnya Oke, sekarang kita akan membukakan dan membacakan kartu ramalan seorang Aquarius secara umumnya, dan terlebih dahulu kartunya tentang kesehatan, dan kartunya adalah Seven of sword ataupun tujuh pedang. Secara umum ini diartikan ingin bergerak maju, namun sering mengingat-ingat masa lalu, ataupun susah move on dari kenangan masa lalu. Jadi untuk kesehatan Aquarius di bulan Mei tahun 2020, Aquarius selalu mengingat-ingat masa lalu sehingga kesehatannya drop dan pikirannya selalu terbebani dengan kenangan yang masa lalu dan tidak jarang Aquarius ingin memperbaiki kesehatannya namun sangatlah susah ataupun sangatlah lamban dikarenakan dia di keheningan malam selalu mengingat mengingat dan mengingat kenangan masa lalunya bersama seseorang ataupun mengingat kenangan masa lalunya di masa kecilnya dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Aquarius kategori kesehatan adalah King of Pentacle secara umumnya King of Pentacle itu diartikan seseorang yang sudah matang ataupun seseorang yang usianya sudah melewati 30 tahun ke atas jadi di sini seorang Aquarius kesehatannya drop terutama di beban pikiran sehingga ia menemui seseorang yang sangatlah mahir di dalam suatu kesehatan ataupun dalam kategori dunia kesehatan di sini kelihatan bahwasanya di bulan Mei Aquarius akan sering mengunjungi seorang dokter ataupun perawat untuk mencek kesehatannya yang menurun di bulan Mei tahun 2020 selanjutnya kita akan melihat kartu tentang keuangan seorang Aquarius di bulan Mei dan kartunya adalah two of pentacle ataupun dua koin secara umumnya two of pentacle itu diartikan adalah sebagai suatu proses kestabilan ataupun melangkah ke dalam proses yang kestabilan jadi dikategorikan untuk keuangan seorang Aquarius di bulan Mei tahun 2020 keuangannya sedang melalui masa yang sulit di bulan-bulan sebelumnya sehingga di bulan Mei tahun 2020 ia akan mulai mengkontrol kembali keuangannya di bulan Mei sehingga ia mendapatkan keuangan yang mendekati stabil ataupun dalam proses kestabilan keuangan di bulan Mei tahun 2020 dan untuk support energi yang didapatkan oleh seorang Aquarius tentang keuangan adalah Queen of Pentacle. Secara umumnya, Queen of Pentacle itu diartikan sebagai seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun seseorang yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini kelihatan jelas bahwasannya yang mendukung keuangan seorang Aquarius di bulan Mei tahun 2020 adalah seorang pasangannya yang tidak lain dan tidak bukan pasangan yang sedang berada di depannya saat ini di sini pasangannya akan turut mengambil bagian di dalam suatu keuangan Aquarius sehingga Aquarius dapat memperoleh keuangan yang stabil di bulan Mei tahun 2020 selanjutnya kita menuju ke kartu karir pekerjaan bisnis dan usaha seorang Aquarius di bulan Mei tahun 2020 dan kartunya adalah Ace of One Ace of One secara umum diartikan permulaan. Jadi untuk seorang Aquarius di bulan Mei tahun 2020 mengenai pekerjaan karir, di sini Aquarius akan memulai suatu usaha yang sebelumnya belum pernah ia lakukan. Di sini ia menemukan peluang usaha ataupun pekerjaan yang lebih bagus dari sebelumnya, sehingga Aquarius memutuskan untuk memulai pekerjaan yang baru yang sebelumnya. Belum pernah ia geluti, namun ia sudah memahaminya. Dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Aquarius kategori. Pekerjaan adalah Page of One Di sini, Page of One diartikan seorang anak yang usianya antara 0 sampai dengan 15 tahun Jadi, di sini kelihatan bahwasannya keuangan ini mencolok kepada seorang Aquarius yang sudah mempunyai keturunan ataupun sudah memiliki pasangan Jadi, di sini support energi yang dapatkan oleh seorang Aquarius tentang pekerjaan adalah dari seorang anak-anak yang usianya 0-15 tahun, yang tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri. Sehingga di sini Aquarius memutuskan untuk memulai awal pekerjaan yang baru yang menjanjikan ketimbang pekerjaan yang sebelumnya. Di sini anak tersebut sebagai pendorong kepada seorang Aquarius untuk lebih giat lagi di dalam suatu pekerjaan dan meniti karir yang lebih bagus ke depannya. Dan untuk Asmara, seorang Aquarius di bulan Mei tahun 2020 adalah... Ace of Cup Ace of Cup secara umum itu diartikan Permulaan ataupun Awal jatuh cinta Jadi untuk seorang Aquarius Di bulan Mei tahun 2020 Aquarius akan memulai Suatu hubungan yang lebih romantis Ataupun akan membangun suatu hubungan Yang lebih bagus ke depannya Ketimbang hubungan sebelumnya Di sini Aquarius akan memulai Mengerti dan mengerti kepada pasangan Sehingga pasangan akan menganggap Mereka akan memulai Hubungan yang baru dan menuju kebahagiaan. Dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Aquarius tentang hubungan asmara adalah Queen of Cups. Queen of Cups itu diartikan seorang wanita yang sudah matang pemikirannya ataupun yang sudah dewasa. Jadi di sini kelihatan jelas bahwasanya hubungan asmara Aquarius itu sangat jelas didukung oleh seorang pasangan sehingga mereka bagaikan memulai suatu hubungan asmara yang menuju lebih bahagia daripada sebelumnya. Di sini Aquarius akan mulai mengerti dan pasangan Aquarius akan mengerti Aquarius untuk mendapatkan kebahagiaan di bulan Mei tahun 2020. Dan untuk kartu kesimpulan kepada seorang Aquarius adalah The Lovers. The Lovers itu secara umum diartikan percintaan ataupun sesuatu yang berjalan dengan baik. Jadi di sini jika kartu developers kita gabungkan dengan kartu kesehatan Aquarius, di sini Aquarius mengalami kesehatan yang menurun di bulan Mei tahun 2020 dan ia sering menemui dokter. Sehingga di sini sesuatu yang diawali ataupun sesuatu yang dilakukan oleh Aquarius untuk memperbaiki kesehatannya akan berjalan dengan baik dan mulus di bulan Mei tentang kesehatan seorang Aquarius secara umumnya. Dan untuk kartu keuangan, kita gabungkan dengan The Lovers, itu berarti Keuangan Aquarius sedang menuju proses kestabilan yang didukung oleh seorang pasangan Dan The Lovers di sini diartikan, keuangan Aquarius akan membaik dan berjalan sesuai keinginan mereka di bulan Mei tahun 2020 Dan untuk kartu pekerjaan, kita gabungkan untuk The Lovers kepada Aquarius adalah Aquarius memilih pekerjaan yang baru di bulan Mei tahun 2020 dengan didukung ataupun disupport oleh seorang anak yang usianya 0 sampai dengan 15 tahun dan the di sini artinya adalah Aquarius memulai pekerjaannya ataupun mengambil karya yang bagus di bulan Mei tahun 2020 itu karena cinta dan kasih sayangnya yang ia dapatkan dari seorang anak-anaknya dan dari seorang anak yang usianya 0 sampai dengan 15 tahun dan untuk kartu hubungan asmara kita gabungkan dengan The Lovers Itu sangat jelas terlihat bahwasannya Aquarius dan pasangannya akan memulai hubungan yang lebih bagus di bulan Mei tahun 2020 Dan di disini support yang dapatkan adalah tidak lain dan tidak bukan dari seorang pasangan Aquarius Dan The Lovers disini Aquarius dan pasangan akan semakin cinta ataupun semakin bahagia Dan hubungan asmara mereka akan berjalan lebih bahagia dan lebih baik kedepannya di bulan Mei tahun 2020